Di dunia yang fana ini, cinta bersama dan terhempas tanpa jeda. Andai kau tetap di sini, andai kau bersamaku, aku dan kamu berhak bahagia. Walau jalan tak sama Terpaksa semua ku jalani Walau ku terluka dan kamu yang bahagia Ku ingin engkau bahagia Walau itu dengan dia Terima kasih telah berjanji Walau kau mengingkari Mencintaimu Adalah sakit hati yang ku aja mungkin kita memang beda walau sakit hati ini kau tetap untukku Yang ku aja Mungkin kita memang beda Walau sakit hati ini Ku tetap mencintai Aku sengaja Mungkin kita memang beda Walau sakit hati ini Kan tetap untukmu Mungkin kita memang beda Walau sakit hati ini Ku tetap mencintai oh. Walau sakit hati ini Ku tetap mencintaimu